Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan channel warna grafika Tunggu dulu jenggot saya menceng ah! Saya doakan semoga teman-teman yang hadir pada video ini dan mengklik video ini nonton video ini selalu diberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan ya teman-teman saya doakan juga teman-teman semoga berbahagia makin ganteng makin cakep makin kece pokoknya ya pada video kali ini saya akan Kembali memberikan informasi Ataupun tutorial Ataupun apalah ya e, Masih seputar Mendapatkan cuan Cuan hepeng money Dari internet Nah kali ini kita masih Membahas tentang hmm, Tentang ini ya Tentang sepelinku. ya Teman teman ya Nah Eh Zeppelin ku ini juga selain kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan buat beli sempak. Dengan cara eh, memendekkan link, tapi di Seplinku ini kita bisa mendapatkan keuntungan lain ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari Foto-foto kita yang kita jepret lewat HP, ya, teman. Aduk kumis ini pun jatuh mulu nih. Hmm, dari foto-foto yang kita jepret dari HP, daripada kita buang, kita eh, simpen di HP ya, ataupun di harddisk. Misalnya, kita punya foto punya video ya teman-teman ya ataupun punya file-file yang kita simpan ya bisa menghasilkan uang bahkan kita bisa menghasilkan uang dari foto orang lain dari file orang lain ataupun dari video orang lain ya tapi bagaimana caranya supaya mendapatkan penghasilan dari seppelinku ini yang belum subscribe-subscribe dulu tuh ya teman-teman ya sebelum saya melanjutkan videonya saya tunggu tiga detik untuk mensubscribe Oke, teman-teman. Udah pada subscribe kan? Sekarang saya lanjutkan ini ya. Di sini, saya akan tunjukkan kepada teman-teman gimana foto yang teman-teman Cepret ataupun video yang teman-teman rekam, ataupun teman-teman ngambil film, ataupun ngambil uh, foto gambar ataupun video orang lain tapi teman-teman yang dapat duitnya ya makanya kalau teman-teman punya foto-foto yang bagus yang menarik eh saya jatuh jangan dibuang jangan dihapus ya teman-teman bisa bisa save di sini dan bisa menghasilkan cuan Oke, okay, ya, ini kumis jatuh mulu dah. Oke, okay, saya langsung ke sepelinku, ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu cara daftarnya ke sepelinku ini, ya, teman-teman boleh lihat video saya yang sebelumnya, ya, teman-teman ya. Ada nih video saya tentang sepelinku nih ini, nih. nih. Nah ini ya, nih ya teman-teman bisa cek nanti nih belajar dulu di sini ya. Ini eh, saya kasih judul belum monet, kena dismonet tetap dapat cuan. Savelinku monetisasi tanpa syarat membayar lebih mahal dari Adsense. Nah di Sevelinku ini kenapa saya bilang itu karena CPM-nya lebih gede daripada di Aksen oke, okay. nah kita lewatin itu biar teman-teman bahas sendiri, eh bahas sendiri, eh, lihat sendiri itu videonya ya. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Nah, di seppelinku ini juga ya, masih ada dua fasilitas ya di sini ya, ada tempel in, ada sepelinku. Eh except. Fileku.com, tapi sekarang saya mau bahas yang sepelku.com dulu, yang tempel ininya belakangan. Oke okay, ya, teman-teman. Ya, nah, jadi di sepelku ini, teman-teman bisa menyimpan file-file teman-teman, baik berupa dokumen, foto, ataupun video. Kita klik aja di sini ya, teman-teman. Ya, nah di sini di saat teman-teman uh, mengklik dari saya fileku ini ya klik di sini ya teman-teman uh, bisa ngecek ngecek di sini nih payment proof bukti bahwa uh, saya fileku ini membayar ya nah ini ya ini adalah bukti-bukti uh, dari saya fileku membayar, ya teman-teman. Ya, nah untuk di save fileku ini untuk minimal withdrawnya kecil cuma 3,7 tuh teman-teman bisa lihat udah boleh ditarik mau ke OVO ke Dana Bank Transfer ya, bebas mau di transfer kemana itu ya. Oke, okay. <tuh> kita balik lagi. nah di sini teman-teman boleh uh, langsung start uploading ya yeah. langsung start upload dari ininya dari file yang mau teman-teman upload ini nggak mesti filenya ini must, uh, musti mesti punya teman-teman ya karena nggak ada aturan di sini teman-teman boleh ambil dari misalnya dari Google Misalnya, ya, misalnya dari Google ataupun eh, misalnya teman-teman cari di sini gambar, misalnya logo, logo subscribe, PNG. Misalnya, nah, teman-teman boleh ambil dari sini lalu teman-teman save di save fileku dan teman-teman bisa mendapatkan linknya setelah di save ya setelah saya di save teman-teman bisa dapat filenya dan jika ada yang mengklik teman-teman mendapatkan bayaran contohnya saya saya ambil yang ini ya teman-teman ya ini terus saya save dulu lah buat contoh ya save image as Oke, okay, saya taruh aja di desktop biar gampil ya logo subscribe. Ntar saya betulin -betul kumis dulu. Oke, okay. lalu saya ingin lagi mengambil film ya, saya pengen download film nih dari channel ini. Lalu eh, film ini akan saya simpan di save fileku supaya linknya bisa saya sebar dan saya dapat cuan ya misalnya saya cari film Charlie Chaplin ini saya mau ambil ini ya nih oke saya mau ma mau ambil Film ini ya, saya mau download dulu. Pakai ini, pakai Y2 Mate ya. Saya download 720p aja deh. Udah cukup tuh ya, sudah cukup bagus. Nah. Saya taruh, saya save dulu nih di hard disk saya Oke, okay, uh, sembari nunggu ini selesai Ya, sembari ini nunggu selesai di download Kita kembali ke save file nya. Ini ya, save file kukunya Oke okay. hmm. Lalu saya start uploading gitu teman-teman ya saya tari, tadi cari eh, ini cari logo subscribe tadi ya yang saya ini yang saya download nah ini ya saya klik lalu saya open dia langsung terupload di sini teman-teman ya. Nah, tuh ya Lalu misalnya saya mau upload lagi Filmnya Yang tadi ya Ini tadi kan saya udah Download ya film Charlie Chaplin nih. Mana nih Nah ya Sekarang saya Mau start uploading lagi Tadi saya ada simpan di hmm, Charlie Chaplin. Nah ini ya. Nah ini mau saya saya simpan di ini di save fileku. Nah tapi ini di save file ku ini ada batasannya ya untuk untuk filenya maksimal 1024 MB alias maksimal 1 GB ya teman-teman bisa eh, save atau bisa simpan file teman-teman di save file sebanyak-banyaknya tanpa batas ya ini tanpa batas teman-teman bisa save di sini. Yang enaknya lagi ya kalau kalau biasa teman-teman nyimpan di Google Drive ya di Google Drive itu maksimal itu 15 giga ya 15 giga itu kalau kita simpan film itu palingan maksimal masuk 56 film itu sudah penuh dan terus teman-teman diminta upgrade untuk berlangganan dan teman-teman harus membayar ya di mediafire juga teman-teman eh harus bayar juga ya kalau sudah kuota gratisnya sudah full tapi kalau di save fileku ini enaknya teman-teman tanpa batas eh, kuota penyimpanan yang kedua teman-teman juga eh dibayar dibayar ya setiap ada yang mengklik mengklik link video, gambar, foto, file yang teman-teman simpan di sini, ya, itu teman-teman mendapatkan bayaran, ya, teman-teman ini kita sembari nunggu dia upload, ya. Nah, untuk menguploadnya sendiri, ya, teman-teman eh, sangat cepat sekali di save fileku ini, ya, teman-teman ya untuk sampai ke 100% Jadi nanti teman-teman eh, sama dengan dengan di short linknya ini ya, dengan eh, short linknya teman-teman mendapatkan bayaran dan ada eh, CPM-nya nanti, ya, dapat ya, dapat juga bayaran ya. Kalau ada yang mengklik ya, teman-teman ya, CPM-nya lumayan tinggi ya. Kemarin saya udah ceritakan nih, tuh. Ya kalau kalau teman-teman di YouTube itu CPM-nya palingan ya satu dolar ya satu dolar satu setengah dolar. Nah di sini bisa sampai enam enam sembilan dolar ya kemarin udah saya tunjukkan juga di di eh, video saya yang ini ya teman-teman ya video yang ini oke. Okay. Nah nanti teman-teman sama juga bisa bisa withdraw ya, nah bisa withdrawnya ke PayPal, lalu ke GoPay, ya, Shopee nih, Payeer, bank transfer, OPPO Dana, Link Aja atau AirTM nih, ini teman-teman ya. Jadi eh, buat teman-teman yang dismonet ya, yang dismonet atau eh, karena terindikasi dengan apa ya? dengan invalid traffic ya, terus nggak bisa monetisasi lagi, nggak disetujui terus monetisasinya. Ya udah, manfaatkan channel YouTube-nya eh, traffic yang ada di channel YouTube teman-teman untuk eh, untuk ini ya, untuk menghasilkan uang dari save fileku dan save linkku ini. Ya, teman-teman ya nah nanti eh, bagaimana caranya ya bagaimana caranya supaya dari file yang kita ambil ini padahal punya orang nih ini padahal film film channel lain ini ya kan dan tadi juga yang saya ambil di Google juga bukan punya saya ya, yang saya ambil di Google ini juga bukan punya saya nah tapi ini nggak masalah dan tidak tidak ada batasan klaim hak kita di save fileku ini dianggap sah saja. Yang nggak boleh dimasukin di sini ya di save fileku adalah film bokep ya, teman-teman. Jangan taruh film bokepnya di sini. Ya itu dilarang, aduh. Kumis nggak bisa jajak kompromi nih. Ini udah hampir selesai nih, teman-teman nih. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai begini berarti sudah tersimpan ya. Nah, teman-teman bisa klik copy ya di sini ya. Klik aja copy ya. Ini di close aja. Nah, lalu eh, linknya itu teman-teman bisa bisa share, bisa tempelin di deskripsi ya di deskripsi channel teman-teman ya jadi walaupun channelnya ini channelnya teman-teman ini bukan channel yang dimonetisasi ataupun belum monet ya teman-teman bisa tetap dapat hasilkan uang ya kita taruh aja di deskripsinya di sini nah misalnya taruh aja di sini nonton dan download film Charlie Chaplin misal gitu ya Nah lalu taruh aja deh linknya di situ ya Nah jadi nanti kalau kalau ada yang mengklik di sini ya Nah mungkin teman-teman biar lebih menarik Uh, bikin video tersendiri yang memberitahu bahwasanya ada loh uh, di deskripsi itu link download dan link nonton film gitu ya. Kayak ini saya nih tadi udah saya bikin nih ya. Udah saya upload dan di sini nanti saya taruh uh, apa namanya? link-link dari download film ya di sini nih ya. nah di sini kita bisa cek file manager tuh nah nih tuh ya teman-temannya oh, ini udah banyak nih yang saya aduh hai nah jadi nanti teman-teman di sini bisa bisa juga repot sama kumis jadinya nih nah, agak dengar dikit dah jadi ini teman-teman aduh kumis kerepotin bener Ah. ah, ah. Nah, jadi ini teman-teman bisa bisa mengorganisai, eh, mengorganisir file-file yang teman-teman upload di sini atau eh, ini gambar ya, gambar atau foto di sini dan film-film menjadi satu folder di sini. Nah, teman-teman bisa klik di sini ya bikin folder. Misalnya di sini kita mau bikin apa ya mau bikin foldernya folder film barat udah ada film India udah ada film Mandarin saya udah ada juga di situ lagi karaoke udah ada oh ya saya mau bikin folder lagu nostalgia Nah, ini ya, udah ada nih foldernya Lagu Nostalgia. Nah. nah, ini kan tadi saya ada, ada udah upload di sini, ya, filmnya, oke. Okay. Dan masih berantakan di sini. Jadi kita bisa pindahkan sama seperti di Google Drive juga, ya. Kita bisa masukkan ke folder kita klik di sini, teman-teman. Nah, kita bisa klik di sini. Kita pilih foldernya, di mana dia mau masuk. Nah, saya masukin ke film Barat di sini. Nah, atau Oh iya, Charlie Chaplin ini udah ada foldernya, ya teman-teman. Nah, udah, lalu move pindah dari dia ya. Nah, ya, teman-teman. Nah, ini, ini saya tunjukin lagi statistiknya nah ini karena saya juga baru bikin ya teman-teman saya udah dapat balance nya 51 nah 0,0051 sih masih sedikit karena e, baru bikin dan juga baru diklik ya jadi kalau udah punya e, file set eh, linkku ini ke set lingkungnya udah udah tinggal ini aja tinggal klik aja ya ke set filekunya ya teman-teman ya Nah, di sini tapi beda ya, teman-teman antara kita share link di CPALku dengan eh apa? dengan ini dengan dengan eh, di CPALku ya, share link dengan CPALku. Kalau di CPALku itu ya, di CPALku itu CPM-nya cuma 1,7 nih. Ya. 1,7 US dollar artinya per seribu orang ngeklik kita dapatnya 1,7 dolar ya. Tapi nggak apa-apa daripada juga eh, file kita itu ngejogrok ya, ngejogrok di HP kita ataupun di hardisk laptop atau komputer kita nggak ada yang bayar kita taruh di eh, ini kita taruh di Google Drive juga ada batasnya dan di Google Drive juga kalau kita itu menyimpan file-file yang terkena klaim hak cipta Google Drive kita bisa diblokir loh ya tapi kalau di sini nggak ada ya teman-teman ya Nah di sini kemarin tanggal 8 ya ada dua nih ya ada dua yang download ya ini dapat 34 ya. Nah mudah-mudahan nanti ini banyak ya teman-teman. Namun di sini ya kita e, bisa akalin juga nanti jadi dapatnya double ya teman-teman. Dapat dari saya fileku dan dapat dari e, saya linkku juga ya teman-teman. Misalnya di sini teman-teman film. Tadi ya film cari chaplin tadi ini Nah film cari chaplin tadi ini, ini caranya ya teman teman Nah ini film cari chaplin tadi Diklik misalnya filmnya Diklik share Oke kita copy Oke nanti Nanti ke url nya Dikesinikan lagi Ke cpilku lagi Nah Nah tuh Ya teman-teman, jadi nanti teman-teman dapatnya double. Jadi sekali tepok, ya dua nyamuk kena. Begitu, ya. Jadi nanti dari dari nya dapat dapat ini, dapat bayaran, ya per kliknya. Dan di eh eh sorry dari nya dapat bayaran. Wah ini kumis nggak bisa diajak kompromi. Nah, dari saplinkunya dapat bayaran dari sapfile-nya dapat bayaran. Nih, teman-teman Jadi dua nih dapatnya ya, teman-teman ya. Dapat dua pembayaran. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Nah, nanti udah gitu ya. Ya, teman-teman. Taruh aja nah, ini di sini nih. Di sini lagi ya. Nih, film capit caplin film lucu Charlie chaplin misalnya kalau di channel youtube ya Kasih linknya di sini nah gitu udah set nah enaknya lagi kalau teman-teman teman-teman punya blog taruh lagi di blognya nih misalnya di sini ya saya mau taruh di blog Nah, di sini saya mau tempelin juga nih, teman-teman ya. Di sini saya mau tempelin di downloadnya nih, ya. Tautkan linknya. Masukin deh. Gitu. Ya, terapkan. Kalau mau ke WA, di sini. Ya. Nah, misalnya. Pastikan di WA. Film Cari Chaplin. Nah gitu ya teman-teman. Jadi gampang banget ya. Ini bisa nih, bisa untuk nambah-nambahin deh. Pokoknya yang udah lama nggak gajian dari dari YouTube ya, nggak gajian-gajian berbulan-bulan bertahun-tahun boleh. Uh, pakai saya fileku ini. Berdampingan dengan adsense uh, pun boleh. Yang misalnya masih monet channelnya, gitu. Jadi nanti dari dari adsense dapat, dari saya fileku dapat, dari save linkku dapet, dapet. gajahnya tiga tuh, ya teman-teman ya, dipakai. Oke, okay. sekian segitu aja ya. Emang video saya malam lama-lama -lama. nggak ada yang Dikit kalau tutorial 20 menitan 30 menitan tapi semoga Teman-teman eh, nggak -teman Bosan ya karena saya suka Ngoce dan Kekurangan saya tuh ada ngeleknya Otak saya tuh jadi kalau Ngomong uh, uh, dan, dan saya nggak mau pakai Konsep sih ya nggak mau baca Jadi ya selepasnya seingatnya Sebisanya yang saya sampaikan aja Tapi semoga teman-teman Dapat memaklumi, ya. Oke, akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton. Jika suka, silahkan dikasih jempol ke atas. Kalau nggak suka, ke bawah. Di dislike juga nggak apa-apa. Oke. Sampai ketemu kembali Bye bye